15 tahun ogezoon.com menghadirkan berita secara cepat dan informatif bagi pembacanya. Selamat ulang tahun ke-15, ogezoon.com teruslah memberikan informasi yang terpercaya dan menjadi rujukan masyarakat.